USD, Yen Bullish Hati-hati fase koreksi Harga USD, Yen berhasil melakukan fase rebound sehingga membuat bias harian pergerakan USD, Yen terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 122.37, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 121.18. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212